Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita semenjak dini adalah pendidikan akhlak, karena akhlak ini sangat penting. Nabi saw mengatakan inna mabu'ithu liutam liutammima makarim al akhlak. Hanya saja aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak karimah di antara adab. Atau diantara akhlak yang kita tanamkan adalah akhlak di dalam kita makan. Atau memakan juga oleh orang adalah etika makan. Akan tetapi, antara etika dengan akhlak ini berbeda. Etika adalah sesuatu yang dianggap layak bagi masyarakat tetapi akhlak adalah apa yang sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita melihat orang yang makan berdiri, ketika melaksanakan hadir dan pesta, makan berdiri, makan dengan tangan kiri makan dan Minum dengan tangan kiri Atau makan dengan tangan kanan Minum dengan tangan kiri Bagi mereka itu adalah suatu hal yang Yang biasa-biasa Karena itu menurut mereka Ya begitulah etikanya Akan tetapi Tidak seperti itu akhlaknya Yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ketika Bersama Anak tirinya Umar bin Abi Salamah Anak dari beliau dari istrinya Ummi Salamah Ketika makan dengan Umar ini Tangan Umar itu agak liar Mengambil barang yang sedikit jauh darinya Meninggalkan atau membiarkan makanan yang ada di sampingnya Lalu Nabi S.A.W. alaihi wasallam menasihatkan, "Ya Ghulam sembillah. Wa kul bi Wa kul mimma Wahai Ghulam, wahai anak Ini menunjukkan Nabi S.A.W. alaihi wasallam mengajarkan etika atau akhlak di dalam makan ini pada anak Semenjak dini. Wahai gulam Sembillah Bacalah bismillah Ini seorang yang ingin makan Tidaklah dia membaca bismillah Wakul biyaminik Makanlah dengan tangan kananmu Wakul Wakul mimma yalik Dan makanlah Apa yang dekat denganmu Apa kata Umar Semenjak itu Begitulah cara makan saya. ya ini apa? Makan. Sebelum makan, membaca bismillah. Makan dengan. Apabila salah seorang di antarmu makan, makanlah dengan tangan kanan. Ini adalah perintah. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Kedua-duanya adalah perintah. Jadi, kita harus makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Ada sebagian dari yang diajarkan oleh orang tua yang dahulu mungkin Karena belum sampai kepadanya hadis atau pengetahuannya terhadap hadis ini belum ada Yang ditanamkan Makan dengan tangan kanan, ya itu adalah bagus Tapi minum Ketika anaknya mengambil gelas dengan tangan kanan Ada yang memukul tangan anaknya Apa katanya? Kurang beretika Nanti gelasnya Kotor Kalau minum, minum dengan tangan kiri Ini adalah pengajaran yang keliru Kalau orang minum dengan tangan kiri Secara etika Itu adalah etika makan yang diajarkan Tetapi secara akhlak Maka itu Tidak seperti akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Minum dengan tangan kanan Kalau seandainya Ada orang mengatakan bahwa Dengan tangan kanan ketika kita makan Tanganku, tangan kita tangan kanan kita ini ada e, cabenya ada minyaknya ketika kita mengambil gelas dan memegangnya dengan tangan kanan nanti gelasnya er yeah. maka maka kita kan nabi memerintahkan kita minum makan dengan tangan kanan minum dengan tangan dengan tangan kanan juga makan misalkan kalau makan nasi menyuap nasi mungkin jaranglah kita melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri tapi makan-makan yang lain Terkadang pisang Diambil dengan tangan kiri Dibuka dengan tangan kanan Kemudian dimasukkan dengan tangan kiri Itu namanya makan dengan tangan kiri uh, Apel misalkan Ketika seorang mau makan Tangannya tangan kanannya kosong Tapi dia ngambil dengan tangan kiri Kemudian dia makan dengan tangan kiri Ini juga makan dengan tangan kiri Atau makan nasi Sambil uh, makan kerupuk Makan nasi dengan tangan kanan Tapi kerupuknya diambil Dipegang dengan tangan kiri Juga namanya makan dengan tangan kiri ya. Atau makan bakwan Bakwannya dengan tangan kanan Tapi cabenya dengan tangan kiri Itu juga masih makan dengan tangan kiri Begitu seterusnya mungkin kita lihat fenomena dari masyarakat kita Ini adalah akhlak yang tertanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Kenapa kita tidak boleh makan dengan tangan kiri Minum dengan tangan kiri Karena Nabi memberikan alasan Fa inna syaitana wa Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri Dan minum dengan tangan kiri Kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan kita diperintahkan atau di, diingatkan bahwasannya setan itu adalah musuh. Jangan, eh, jadikanlah dia musuh. Jangan dijadikan kawan. Ya? Nah, terkadang kita jadikan kawan. Kita contoh per perbuatannya. Maka oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa melihat setan makan dengan tangan kiri dan belum dengan tangan kiri. Tapi kita bisa melihat perbuatan syaitan, yakni sebagaimana hadis Nabi tadi mengatakan, "Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri." Maka setiap orang yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri berarti dia melakukan perbuatan syaitan yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri.